Kartu pertama ada Queen of Swords, kemudian kartu kedua ada Justice. Kemudian ada Wheel of Fortune di bagian kanan. Kita lihat di sini untuk kamu. Di sini kelihatan banget bahwa orang yang lagi dekat sama kamu atau orang yang nantinya akan datang menemui kamu. Dia itu akan ngasih suatu harapan ke kamu ya, ngasih uh, suatu janji yang aku lihat yang bisa saja ditepati gitu ya. Karena kalau dilihat dari wheel of fortune di sini janjinya tersebut bisa jadi memang uh, bisa ditepati. Ya, dengan catatan bahwa dari berbagai pihak kemudian juga dari hal-hal di lingkungannya dia itu mendukung dia untuk bisa menyelesaikan atau menepati janjinya tersebut ya itu yang kelihatan banget di kartu janjinya seperti apa sih gitu kan, kalau dari kartu sebetulnya ada kaitannya ke arah uh, janji untuk ke arah Pernikahan gitu ya Janji ke arah untuk uh, serius Kemudian juga Ada hal-hal yang memang uh, Berkaitan banget dengan Situasi dan kondisi Yang terjadi antara kamu dan dia ya. Kemudian kalau dari Kartu sebetulnya di sini mungkin kamunya juga ragu-ragu ya terhadap janjinya, janjinya tersebut, tapi yang aku lihat di sini dengan orang yang tepat, janji tersebut bisa terrealisasi atau bisa terwujud ya. Jadi, dia menjanjikan sesuatu ke kamu, terus kemudian juga dia menepati janjinya tersebut ya dalam waktu yang cepat ya aku lihat jadi nggak nggak nunggu lama gitu loh ketika bertemu dengan sosok ini dia ngasih janji terus kemudian juga beberapa waktu kemudian ya mungkin seminggu dua minggu itu udah langsung janjinya tersebut ditepati ya dan ini bukan berkaitan dengan keuangan ya tapi ada janji keinginan dari dalam hati gitu ya Jadi, sosok ini tuh dia memiliki keinginan dalam hatinya ya, untuk bisa bersama dengan kamu dan serius dalam hubungan ini ya, seperti itu yang kelihatan. Uh, sebagian besar ya, untuk sebagian besar, uh, tapi nggak semuanya. Oke, okay, nggak semua orang bisa uh, resonate ke arah sana, tapi sebagian besar ada yang memang uh, menuju ke arah uh, janji gitu kan, terus kemudian juga janjinya tersebut memang keinginan-keinginan yang ada dalam hatinya dia ya seperti itu yang kelihatan di kartu kalau dari zodiaknya di sini kebanyakan memang sesama libra ya di sini aku lihat atau kamunya sendiri mungkin yang ngasih janji gitu ya ke orang lain bisa juga libra terus kemudian di sini bisa jadi sesama libra terus kemudian juga aquarius kemudian gemini ya di sini yang aku lihat, kemudian dari kartu zodiak kita lihat bersama-sama. Ya, kartu pertama ada demun, di sini ada kaitannya dengan pisces, kemudian juga ada kaitannya dengan cancer. Kemudian di sini ada Scorpio, kemudian ada Aries, ya kalau dari kartu zodiak tidak resonan atau Alvin dia bukan kayak gitu orangnya, mungkin memang bukan gitu ya, M mungkin memang bukan orang itu gitu. Terus kemudian juga ini untuk beberapa orang aja ya, jadi nggak semuanya bisa uh, terambil gitu kan energinya. Jadi yang sebagian besar ke baca ya di sini. Kemudian kita lihat dari kartu berikutnya ya. Ke depannya ada ada apa sih gitu kan untuk kamu. Ya. Terlepas dari ada atau enggaknya kisah tadi. Kita lihat di sini ke depannya yang aku lihat ada sesuatu hal yang kayak tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba mungkin datang ke kamu. Uh, terus, kemudian juga mungkin ada kaitannya dengan uh, suatu hal yang memang harus kamu lakukan, gitu ya. Uh, dan merupakan tanggung jawab kamu juga, gitu. Tanggung jawab kamu, ter uh, terutama di sini, kalau untuk orang-orang yang sudah menikah, yang sudah punya pasangan di sini ada kaitannya ke arah tanggung jawab masing-masing gitu loh dalam uh, hubungan ini ya. Karena peran masing-masing itu benar-benar diperlukan banget dan memang harus dilihat gitu loh, dilihat dan disesuaikan ya. Di sini karena kalau enggak nanti yang yang ada malah keos gitu ya, yang ada malah uh, hancur berkeping-keping gitu kan. Jadi makanya di sini harus ada penyesuaian terus kemudian juga harus bisa Seirama gitu ya, satu sama lain. Kemudian kita lihat di sini ada kaitannya dengan page of Pentacles, ada kaitannya dengan keuangan ya. Walaupun sedikit gitu ya, walaupun sedikit menurut kamu, sedikit aku nggak tahu 50 juta menurut kamu sedikit atau enggak gitu kan. Uh, misalkan ya, misalkan jadi walaupun sedikit, walaupun sedikit yang aku lihat di sini tetap harus diperjuangkan ya. Walaupun itu kayak 50 ribu, 100.000 ribu, gitu kan. Tapi tetap itu adalah hak kamu terutama untuk mungkin ada orang yang ngutang gitu kan. Terus kemudian juga ada orang yang minjem. Sebisa mungkin kamu memang harus agak lebih tegas gitu ya. Karena untuk urusan kamunya sendiri gitu ya, kamu butuh juga kan gitu. Jadi yang aku lihat di sini dilihat juga ya, dilihat juga ke arah yang keuangannya oke okay, itu yang kelihatan di kartu kemudian karir juga bisa ya karir juga bisa masuk bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya